Allahumma Dan jangan adu-adu saya dengan Jatman. Jatman bukan mahkamah, ingat. Ya? Kita menghormati dari dulu. Saya sampai sekarang masih takzim kepada Habib Lutfi. Sampai sekarang masih takzim karena beliau dua hal, beliau mursyid dan beliau seorang Habib. Selama ini antum kalau ada orang mu'alim datang, ustadz datang, habib datang baca Ya Nabi salam alaik gitu ya, tolal al badru, dan segala macamnya, atau asyaraqal badru ala'ina gitu ya. apa enggak? Ya dulu kita waktu kecil, saya masih kecil, saya masih ingat, kita baca kalau ada mursyid datang, jadi biasa kalau mursyid saya datang kita baca. Ya Nabi salamu alaik, Ya Rasul salamu alaikum, gitu ya. Apal tuh? <laughs> ya, ini juga udah lupa-lupa nih. Kenapa kita membaca ini? Ya Nabi salamu alaikum. Wahai Nabi, salam atas engkau. Itu maksudnya adalah kita malu kepada Rasulullah beliau lewat pohon kata orang dulu puhun ya, pohon bebatuan semuanya ketika Nabi lewat mengatakan ya Nabi salamu'alaikum yang membuat kita kenal Nabi siapa? muallim para guru guru itu disebut dengan waris ulama al ulama warasatul anbiya dalam istilah ilmu hakikat disebut tanazul dalam istilah hadis disebut waris tidak ada reinkarnasi dalam Islam ingat tidak ada reinkarnasi dalam Islam yang ada nabi mewarisi ada yang dapat waris ilmu akidahnya, ada yang dapat waris ilmu fikihnya, ada yang dapat waris ilmu tasawufnya, ada yang dapat ilmu akhir zamannya, ada yang dapat semua. Maka, ada yang kutub dalam ilmu fikih, Imam Syafi'i, nama orangnya, Imam Ahmad bin Hambal Malik Abu Hanifah. Ini kutub dalam ilmunya, ini bukan istilah. Ahli fikih, ya, ini istilah ulama ahli tasawuf, dan kitab ini ditulis oleh ulama sufi. Makanya, orang-orang yang membidahkan Maulid dan Isra Mi'raj itu nembaknya tuduh aja sufi syiah. Nanti, tuh bahkan dengar orang-orang mengatakan sufi syiah, udah ada belum? Udah ada sebagian, ya apalagi yang solawat yang nyebut Sayyidina Hasan dan Husain itu mereka benci sekali. Saya juga bingung. Kenapa mereka benci kepada Hasan dan Husain? Dulu sahabat kita Ustadz Salman, tahu Ustadz Salman yang ngisi di apa namanya? Radio Aswaja itu. Rasul. Dia pernah diminta cerita tentang pemuda oleh pengajian pemuda Beliau langsung ingat Hasan Hussein. Ceritalah beliau tentang Hasan Hussein. Direkam, lalu dipelintir, dianggaplah beliau ini syiah. Maka tertuduhlah Rasil menjadi? Ya waktu itu. Oh rame juga sampai ada list media syiah. Rasil TV, saya kaget. Rasil Radio Rasil. Setahu saya isinya habaib ahlu sunnah. Ustaz -ustaz ahlus sunnah. Ustadz-ustadz ahlus sunnah nanti akan muncul. Siap mengkonter? Mengkonternya yang baik-baik ya. Mengkonternya jangan kasar-kasar. Kita slow aja, mereka terlalu tegang orangnya. Terlalu tegang, bahas-bahas begitu. Tapi sedihnya ke depan, yang akan konflik tidak hanya kita dan kelompok itu. Tapi nanti konflik itu terjadi ketika orang salah faham dengan kajian tasawuf sesama aswaja tengkar tolong dimaklumi nanti ya saya nggak akan emosi nanti saya dituduh tidak halus sunnah lagi Pak nanti Antum jangan surut ngajinya bukan nama saya Mas siapa aja ya karena saya pertama kali buka kajian ruh di sini bener ga ada bapak-bapak yang nanya mana tuh orangnya masih hidup kan? Hadir enggak? Ya? Oh pindah, pindah ke mana? Kota Bumi itu di mana? Oh Tanggerang. Salam buat beliau ya. Waktu itu saya lagi sering mengamalkan salawat Nuriyah. Allahumma sholli ala sinamuhad an Nuri, zati wasir risa rifi Jamil asma wa Kebaca masih bapak. Jadi waktu itu kita bahas tentang nama Ruh, Bapak Ruh. Sekarang itu dianggap kajian Bid'ah, padahal Aswaja. Yang perlu dipertanyakan, Aswaja Ono apa ini? <tuh> Imam Sya'roni pernah membahas tentang bab itu, tentang Abu Ruh, Bapaknya Ruh. Bapak itu bisa berarti kakek kita harus punya seorang guru rohani yang guru rohani itu menghubungkan rohani kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika bersolawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad terasa kerinduan itu kenapa antum solawat tidak ada kontak dengan Rasulullah karena tidak terhubung lewat ayah rohani buka kajian kita ma belum menulis dalam kawah itu tasawuf dan beliau banyak membahas dalam kitab Al-Minan Al-Kubra, Al-Matbuliyah. Kemudian Al-Bahrul Mawrud. Beberapa saya salah nyebut judul dan itu saya akui saya salah. Ya. Maklum kitabnya kebalik-balik. Karena bacanya satu tumpuk, satu tumpuk baca, saya bosan ini saya ganti kitab ini begitu. Ya. Maklum manusia pasti ada salah. Kan saya bukan Imam Bukhari. Ya. Sekarang Imam Bukhari-nya Gak mungkin lagi muncul orang seperti beliau. Karena sekarang kita korban micin atau micin. Dulu supaya hafalan kuat, orang-orang gak mau makan anggur dan apel. Itu ahli hadis. Saya ngaji hadis dulu seneng banget sama anggur. Jadi hafalannya rusak. Apalagi makannya di warung yang warungnya pakai micin. Tahu makan bakso pak? micinnya satu sendok hafal hari ini dua halaman besok hilang semua, itu kejadian maka sekarang di rumah sudah gak ada micin ya. udah gak ada di rumah saya sudah ada gak ada micin karena gak masak Allahumma salli ala sayyidu antum serius amat orang baik, jadi kenapa kita baca Ya Nabi salamu alaikum Wahai Nabi, salam dari umatmu kepada engkau. Itu hak masih hambar. Hantum hambar kalau bahas itu. Tapi kalau baca, Wahai Nabi, salam dari ruh, yang ruh ini dulu adalah percikan dari ruhmu. Oh, baru berasa pak alam ini ada karena nurmu maka kami anak-anakmu jua meskipun bukan anak nasab kalau kita begitu bisa rindu nggak hantum pasti rindu karena itu beliau aburuh abul arwah kakek dan bapaknya semua ruh wa <tuh> Ahmad Al-Katani ala hadal bab ya. Imam al dalam kitabnya Khabi'atul Qawun itu membahas itu sangat panjang sekali bahwa Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum para Nabi ini diutus ke alam semesta ruh mereka dulu diajak ngobrol oleh Allah ini di, di, ditulis oleh Sidi Ahmad Al-Katani siapa namanya? itu muassis tarekat al-kattaniah al-muhammadi al-ahmadi itu nama lain dari tarekat khidriyah jadi setiap mursyid yang sudah wali kutub dia jadi khidriyah saya dituduh makawan saya tidak ada tarekat khidriyah mutabarah ya salam ente baca kitab jamiul usul aulia di situ tertulis tarekat namanya al al khidriyah al khidriyah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 kita berbeda bukan berarti kemudian tidak hormat, sebagat kecuali antum, kurang waras berbeda, langsung gak hormat itu kurang waras namanya ada kurang dikit tuh para nabi ditanya oleh Allah, ruh-ruhnya ini kamu mau gak, gitu hormat kepada ruh ini sumbernya ruh kalian kalau mau kalian akan diutus jadi nabi tertulis di kitab khabiatul Kauun, Sidi Ahmad Al-Katani Beliau memuka ilmu ini Karena beliau seorang pejuang Banyak yang hasad Di zaman pemerintahan Masih kerajaan-kerajaan di Maroko Gak tahu kenapa Beliau kemudian syahid meninggal Umurnya belum sampai 40 Tapi kitabnya sudah 300an Itu gimana cara nulisnya tuh? Umur belum sampai 40 Tapi sudah nulis 300 kitab Itulah karomah ulama akhir zaman. Bisa nulis, bisa mengerti ilmu yang tidak dimengerti oleh orang belajar 10 tahun, 20 tahun, belum ngerti dalam sesaat. Jadi karomah wali itu sekarang bukan pada terbang, gak? Nanti, nanti muncul lagi. Sekarang di akhir zaman ini dimulai karomah itu pada memahami hal-hal yang berat. Ya. Inilah salah satu rahasia membaca ya Nabi salamualaik. Kata beliau, "Mamor itu dihajarin, wala syajarin, Tidaklah ku melewati satu pohon, satu batu, kecuali batu pohon itu menyapaku. Ya Nabi salamualaik, ya Rasul salamualaik. Antum lebih mulia dari batu bukan? Betul. Kenapa ketika Bersolawat Nabi secara rohani pasti hadir di setiap orang bersolawat, tapi itu tergantung zauk rohaninya. Karena rohani Rasulullah setelah beliau wafat itu tidak ada hijabnya dengan kita semua. Itulah yang dimaksud oleh orang-orang ketika menulis Habib Umar merasakan kehadiran Nabi saat bersolawat. Itu maksudnya, bukan berarti beliau kita khurafat bahwa Nabi kemudian mengunjungi beliau, bukan begitu. Ada pertanyaan pinter orang Palembang, anak Azhar nanya ke saya, yang solawat satu miliar nabinya atu gimana cara jawabnya? Cerdas gitu yang nanya, jawabannya ini, ya Habib salamualaikum, asrokol gimana? Irmanya tadi di mana nih? Yang yang solawat di mana? Udah hilang. Asroqal badru alaaina. Min wada kalau di sini versinya fakhtafat min hulbudur jadi ketika terbit sang purnama maka semua bulan-bulan yang lain lenyap kalau terbit Rasulullah sang purnama terbit matahari bintang masih kelihatan masih kelihatan nggak udah nggak kelihatan Siang-siang ada bintang enggak? Padahal ada bintang kan? Tapi terlihat enggak? Rasulullah itu disebut Anta syamsun Ya, coba dibaca sama-sama Anta syamsun, Anta badrun, Anta nurun, Fawqanur Engkaulah pelipah Matahari sang surya Anta Badrun, jika siang engkaulah Surya, jika malam engkaulah Purnama. Anta Nur, faukonur cahayamu melebihi semua cahaya. Kalau Rasulullah sudah lewat, kita hilang. Kalau wali kutub sudah masuk, wali yang lain pun akan hilang. Mursid-mursid itu enggak semua siap ketemu wali kutub. Karena nggak tahan, nih sebagian mursid ya, sebagai mursid yang terhijab. Ketika ada wali kutub masuk, kita ada wali kutub datang, dia takut nggak disapa orang. Karena emang nggak akan disapa lagi, orang akan terpana melihat wali kutub. Coba lihat kalau Habib Umar datang, Habib yang lain tenggelam nggak? <tuk> tenggelam langsung. Itu tanda wali kutub. Maka saya bersaksi insyaallah, beliau adalah wali Allah Al-Kutub. Bila syak, tanpa syak, ini pewaris-pewaris nabi begitu. Beliau datang, habib-habib aja antri pak. Apalagi kita yang bukan habib, ah, ada teman aneh habib satu di belakang. <laughs> ya Itu antum kalau nggak mau bawa marga, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk itu baru di dunia mau ketemu Habib gimana mau ketemu Rasulullah makanya orang meninggal gak bisa langsung ketemu Rasul harus punya nasab atau sanat tua. punya nasab tapi tidak mewarisi akhlak ditolak sama Sayyidah Fatimah punya guru sanat tapi melanggar membuat bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan para mursid ditolak Gitu. Jadi tidak semua orang bersanat itu diterima, tidak semua orang bernasab itu diridhoi sampai mereka takhallaqu bi akhlaqihim, bi akhlaqi abaihim, masyayikihim, sampai mereka meniru akhlak guru atau pendahulu mereka. Kalau enggak enggak diterima.